Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terahkanan seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Pagi yang penuh berkah ini di hari Jumat. Masya Allah bangga para sahabatnya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kebahagiaan. Untuk mengawali persahabat ya kabar Di pagi hari ini kita perhatikan Ada sebuah bunga special cute banget ya Ford Dede dan kakak Bilal Yang diunggah oleh aku Levi Chobutik. Wah, wow, Masya Allah banget Berawal dari pandang-pandangan Duh, cute manja banget jasang ya, idola Mudah-mudahan selalu sehat bahagia Dan rumah tangga mereka berdua lesti Bilar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dalam musingan tersebut, ini ada kalimat yang dituliskan oleh Levi Cobuti. Terima kasih dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar sudah berkenan mengenakan tenun NTT. Masya Allah banget ternyata kakak Bilar di acara anniversary 5 tahun MS GLOW mengenakan tenun NTT. Or, sahabat, ya Ini sih luar biasa banget, suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan. Apalagi memang mereka sangat serasi dan best couple banget bersahabat Mudah-mudahan dukungan juga Selalu banyak, selalu tentunya Luar biasa kekompakannya dari orang-orang yang Tulus, mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga banyak komentar Tanggapan dan respon yang luar biasa Dari akun Real Unscore Mi252 mengatakan Bagus Bang Junior yang pakai Leslar bikin makin cantik lagi Wow, kalau udah dipakai Leslar tambah cantik katanya Masya Allah banget ya, keren Memang the best banget sang idola kesayangan kita Semoga saja mereka diberikan kebahagiaan Amin ya alamin. Selanjutnya Ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan persahabat ya Tentu hari ini adalah hari yang paling bahagia Karena tepat tanggal 24 persahabat ya Alhamdulillah Idola kesayangan kita tentunya gak kerasa 17 bulan Kita mengikuti jejak tentunya perjalanan cinta Lesti dan Bilar Masya Allah Dengan ketulusan hati dari para fans sejati yang selalu kompak dan solid Mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Berawal dari pertemuan di acara One Man Soul, Hingga sekarang sudah menjadi keluarga bahagia, oh, Insya Allah banget ya. Kita lihat postingan ini diunggah oleh akun Leslar Anastorzik. Ada kalimat caption yang dituliskan. Pagi, Flan. Selamat tanggal 24. Semoga Leslar dan Baby selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, selalu diberkahi dan dikuatkan iman dan takwanya. Amin sama-sama kita kompak mendoakan Mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar ini langgeng selalu bahagia Amin Dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang sangat luar biasa Ya ini dari Anggun Umi Fatan 7 mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah ya Allah gak disangka pertemuan mereka di OMLs berubah manis Sama wah dede kakak amin Wow, Masya Allah ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Mukminati ini mengatakan di kolom komentar Masya Allah sampai saat ini kok perasaanku masih sama Kalau Leslar itu memang menjadi anak-anak onlineku Kalau nggak ngelihat beritanya sehari jadi merindukannya Hari berganti hari hiburanku cuma Leslar Masya Allah banget ya ini fans sejati nih Selalu saja ingin melihat aktivitas dari Leslie dan Rizky Bilar ini luar biasa banget dukungan dari emak-emak Lesti khususnya, fans sejati, luar biasa, mudah-mudahan selalu kompak dan solid, mendukung yang terbaik untuk dedek Leslie dan kakak Rizky Bilar Kita ke kabar selanjutnya, persahabat perhatikan juga di sini ada sebuah unggahan spesial. Ini semalam, para ya diunggah di IG nya Kak Wanda Hara, perhatikan diunggah Kak Wanda, VIP Artis, ada nama sang diva dangdut dari Olesi Kejora. Semalam, dari Olesi Kejora, dikabarkan lagi tapping di acara konser teh ojek bersahabat. Ya, ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar. Tim perhatikan di kalimat info lewat caption yang dituliskan. Semangat bumil kerjanya. Tapi konser The Ocha tayang tanggal 30 di RCTI. itu, persahabat ya. Tayangnya tanggal 30 tapi tapinya semalam. Mudah-mudahan saja semuanya lancar, semuanya dipermudah. Amin. Dan kita lihat juga bersahabat ya. Keunggahan berikutnya ada unggahan dari IGS-nya Karis Up. Ini semalam juga, 6 jam yang lalu. Mengunggah sebuah postingan video. Karena Rizky Makeup ada di acara konser Wow, dipastikan semalam adalah acara tapping Tentu kita dukung saja, mudah-mudahan semuanya lancar Dan kita makin penasaran menunggu penampilan Sang Kejora, Dede Lesti, persahabat ya Penampilan idola kita selalu saja ditunggu oleh banyak orang Karena kualitasnya sungguh luar biasa Berikutnya juga persahabat ya, baru saja Kariski Up ini mengunggah sebuah postingan foto cantik dari Lesti oh, Masya Allah banget ya, sepertinya ini sih acara semalam ketika tapping persahabat ya, foto terbaru Masya Allah, luar biasa Dan kita lihat juga, Kariski Makeup mengunggah sebuah kalimat Make Up Glam, Lesti Gejora Wow, luar biasa banget ya Semakin bahagia, semakin bangga, mudah-mudahan Ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran Dan mudah-mudahan persalinannya nanti Ini diberikan kelancaran, amin Hingga banyak komentar tanggapan juga yang diberikan Dari para fans sejati Ya, ini dari Agung Artik Rohayati 583 mengatakan Masya Allah, tabarakallah, bumi al cantik luar biasa banget ya semakin hari memang idola kesayangan kita ini semakin cantik apalagi auranya semakin bersinar aja di ya Bunda BBR mudah-mudahan selalu sehat henti hentinya kembali tentu kita mendoakan yang terbaik untuk Lasti dan Kakaristi Bilar ada juga persahabatnya doa dan support yang diberikan dari salah satu fans juga ada komentar dari akun Mufdaan Score Indar Masya Allah ini cantik banget, sehat-sehat terus bahagia selalu. Lancar lahirannya, sukses selalu, tetap humble dan sederhana. Amin. Ini doa baik juga, mudah-mudahan terkabul dan tentu tetap kompak dan tetap selalu solid mendukung idola kesayangan kita. Berikutnya perhatikan juga, persahabat ada sebuah unggah spesial ini semalam ya diunggah oleh Kaudi Marisa dan direpost kembali oleh akun Kakak Rizky Bilar Ini guys pribadi miliknya. Wow, alhamdulillah persahabatnya ternyata di acara anniversary 5 tahun Kakak Bilar ini bertemu dengan Kaudi Marisa. Audi Marisa ini adalah teman. Host yang ada di Tri Extraordinary, persahabat Perhatikan juga di postingan ini Ada sebuah kalimat Ketemu mereka juga, calon orang tua Kocak ini, Rizky Bilar Lesti Gejora, lancar-lancar Sampai persalinan nanti dan semangat Kerja keras, lar Katanya itu masyarakat banget ya Mudah-mudahan selalu bahagia Untuk mereka, amin Nah kita lihat juga ada kalimat caption Yang dituliskan oleh akun Lesti Bilar Tim dua host kocak 3 Extraordinary Love Momen apa yang paling kalian ingat di program Tri Extraordinary Love Kata itu bersahabat ya Apa sih yang kalian ingat di acara Tri Extraordinary Kita lihat aja di kolom komentar Banyak tangkapong dan Banyak respon yang luar biasa bersahabat ya Kita lihat aja nih Ada sebuah komentar yang diberikan Dari akun Lady Of Tour Mengatakan Ingat banget osas kalau ketemu kak Ica, kicap karena takut kebongkar semua. Akhirnya bertiga ketemu lagi setelah ketemu ta akhir tahun lalu. Masya Allah banget ya. Ada juga komentar lain persenapan yang diberikan dari akun undanya kakak. Momen cek DM. Eh ada sayang. Sama satu lagi yang dijulidin kenapa kemarin libur lu jalan ya. lu jalan di mall banyak mata-mata katanya tuh. Wow. Memang tentunya persahabat ya, fans sejati yang mengikuti dari awal tahu semua perjalanan cinta, les dan bila harusnya allah banget ya, luar biasa. Mudah-mudahan kekopakan ini semakin terjalin dengan baik. Amin. Untuk berikutnya perhatikan juga, ini ada sebuah cedukan vitamin manja persahabat ya. Yang diunggah oleh akun Leslaran Skorsik Perhatikan ini momen ketika menghadiri acara lima tahun anniversary MS Glow Ini terlihat dari kamera belakang persahabat ya Idola kesayangan kita duduk manis manja Masya Allah banget, so sweet, ya Memang idola kesayangan kita terutama Lesti Kejora semakin hari penampilan semakin cantik dan sangat luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya dipermudah, amin. Dan di sini kita merasa bangga karena sudah diresmikan, kalau tidak lelah setidaknya kakak Bila sudah menjadi brand ambasador MS Glow milik Juragan 99. Bersanding dengan pasangan Raffi Ahmad Pasabat, ya the best banget the couple goals luar biasa suatu kebanggaan yang kita rasakan. Yang mana tentunya idola kesayangan kita selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Gak kabar selanjutnya, para sahabat perhatikan juga ada sebuah postingan Ini sih kode dari Mas Gong Mas Gong mengunggah sebuah postingan para sahabat ya Foto Leslar Entertainment Sepertinya bakal ada video terbaru yang dia akan di diup di channel Youtubenya Leslar ya Makin penasaran makin gak sabar banget ya Vlog yang mana kejutan yang akan diberikan oleh idola kesayangan dan Leslar Team Postingan ini diunggah kembali oleh akun Lestibilar official. Perhatikan juga di kalimat yang dituliskan: "Kasih kode ya, tapi nggak di-up di YouTube. Warga Konoha butuh YouTube photoshoot," katanya tuh. <laughs> Mudah-mudahan saja persabat ya, ada konten ketika photoshoot Lesti dan Rizky Pilar. Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan Wow, ini sih diunggahan Kak Keanu, persahabat ya Perhatikan, kalian salvo yang di belakang pastinya persahabat ya Ada mobil cantik sang kejora. Wow, <laughs> Masya Allah luar biasa banget ya Semua tentunya pasti tuh yang di belakang Ada yang pakai kerudung warna pink Aduh, manja banget ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat lupa bahagia untuk bumil cantik dan tentu mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid sebagai fans sejati Leslam Dan kita lihat juga persahabatnya unggahan berikutnya Masya Allah banget juga nih Wow siapa nih yang di luar sana yang mengatakan Yang bilang kalau jadi Les gak selalu diganding oleh selaminya Atau sebaliknya persahabatnya. Ini bukti bahwa mereka sangat romantis, sangat solid banget di luar kamera Ketika off-camp, mereka tentunya menunjukkan keromantisan yang sesungguhnya. Inilah tentunya idola kisah sayangan kita sahabat Insya Allah, kembali bersahabat ya. Tentunya ini adalah tanggal 24. Hari ini adalah hari bahagia. masya Allah, selamat. Monster yang ke-17 untuk Leslar, mudah-mudahan selalu sehat bahagia, dan kita juga sebagai fans sejati, mudah-mudahan selalu berikan kebahagiaan dan kesehatan, dan tentu harus tetap mendukung, mendoakan untuk sang ide lagi, kesayangan kita tetap semangat, jangan kendor, buktikan kekompakan dan kesulitan kita.